Halo MB -tech lovers, tahukah Anda kalau MB -tech sudah digunakan di cabang olahraga bermotor di Indonesia? Baiklah, Mr. MB akan membuktikannya di video ini. Kiprah MB -tech di dunia motorsport tidak main-main. Tahun 2013 silam, MB -tech pernah mendukung tim slalom pabrikan. Tim Toyota Indonesia atau biasa disebut TTI, mobil hatchback selalu menjadi pilihan favorit tim TTI di berbagai kejurnas slalom. Saat itu, Embitech ikut berkontribusi di mobil TTI Yaris dan Etios Falco. Performa kedua tipe mobil tersebut telah diupgrade sesuai regulasi dari IMI dan kelas yang diikuti. Serunya, MBTEC juga yang mendesain interior mobil yaris baik yang kelas F modifikasi maupun kelas A standar penggerak roda depan. Dan Etios Falco di kelas A juga tak luput mendapat sentuhan personal interiornya. Kebiasaan TTI untuk mobil-mobil kompetisinya sudah dikenal sangat detail dalam pengerjaannya Maka tak salah, bila interiornya juga disesuaikan menggunakan nuansa sporty yang sangat kental Selain itu, juga harus bisa memberikan rasa nyaman bagi pembalapnya saat menekuk setir mobil Memutar ikon tanpa menjatuhkannya bahan MBTech New Superior menjadi pilihan dalam melapis jok standar Yaris maupun Etios Valco Slalom. Pemilihan warna bahan disesuaikan dengan warna livery pada eksterior mobil seperti red, white, dan blue. Kombinasi warna tersebut digunakan untuk variasi jok dan door trim yang menggunakan bahan berwarna black. ...sepadan dengan warna dashboard. Menariknya, agar bisa membedakan interior satu sama lainnya, dibuat berbeda desainnya. Interior Yaris terdapat ciri garis triton color yang membentang di tengah permukaan jok... ...mulai dari ujung jok hingga sandaran kepala. Sedangkan Etios Falco mempunyai ciri garis two tone pada sisi luar samping joknya. Tetapi keduanya tetap mengusung semangat yang sama dengan sebuah identitas pada sandaran punggung dan kepala berupa bordir logo TTI. Tampilan interior custom mobil slalom TCI saat itu menjadi trendsetter, baik saat di sirkuit maupun saat pameran otomotif sebagai ikon motorsport slalom nasional. Dari atas jok MB Tech, performa pas tetap cekatan, memainkan kemudi sambil meliuk-liuk melewati rintangan cone demi meraih catatan waktu tercepat. Momen ini bisa menjadi tantangan Anda untuk memberikan sentuhan personal pada mobil balap tunggangan. Anda boleh bebas memilih warna yang sesuai dengan livery mobil, seragam tim, atau warna kebesaran tim balap. Karena MB Tech. Memiliki lebih dari 100 warna pilihan Jika ada informasi tambahan yang dibutuhkan Bisa hubungi hotline MBTEK di 021-458-42598 Atau chat whatsapp di 0812-1982-2323 Sampai jumpa di lain waktu dengan inspirasi menarik lainnya